Dulu hanya kalah duniaku Bersembunyi di balik bayangmu Akhirnya ku tak mengerti Apa hal yang telah merubahmu Tersirat ingin mengakhiri Hangat jiwaku mulai menepi Namun tak ku dapatkan tempat untuk berhenti Bagi Satu saat nanti, akan kau akhiri semua. dulu hanya kalah duniaku bersembunyi di balik bayangmu akhirnya ku tak mengerti Sira I Beginilah ku mencintaimu di sana